Oke, guys, ketemu lagi dengan saya, Mang Edi Channel. Kembali kali ini, saya akan membahas sesuatu yang dimana sesuatu ini adalah sesuatu yang begitu sangat fenomenal, guys. Ini tidak terlepas dari dunia keartisan, seseorang ya, seseorang yang pernah menjadi artis, namun saat ini telah meninggal dunia, dan yang akan saya bahas itu adalah makamnya, guys. Makamnya saat ini, bagaimana kondisi daripada makamnya tersebut? Siapakah sosok artis yang saya maksud? Ini dia adalah Nikardila. Memang jauh banget, ya guys, ya. Biasanya saya itu mengeksplor atau membahas sesuatu yang, yang tidak jauh-jauh dari Bali. Tetapi saat ini saya mencoba untuk keluar Bali nih guys. Saya juga minta bantuan teman-teman agar support selalu channel saya ini agar bisa terus berkembang dan bahkan bukan hanya membahas sesuatu yang ada di Bali saja tetapi bisa sampai keluar Bali. Itu kan lebih bagus lagi, menasional, lebih bagus lagi menginternasional ya kan. <laughs> Oke, okay, saya langsung aja man, ya, terkait dengan kondisi daripada makam Nikardila saat ini Kondisi di lapangan, terdapat papan yang bertuliskan Mekum Nikardila Mekum, Mekum". Tulis, bacanya gimana sih? Tulisannya pokoknya m a k o, -O m Makom, gitu ya, makyum, makium, makium" makum", gitu lah pokoknya, oke okay? Nah, itu berukuran sedang, guys, terpampang jelas di samping jalan Sekitar 100 meter sebelum gerbang masuk Kabupaten Ciamis, Jawa Barat Bisa dilihat di sini tidak ada seseorang pun yang sedang menyambangi makum alias makam Ya, yeah, mak tuh makam sang penyanyi era tahun 90-an, Nike Ardila, jadi bisa dikatakan agak jarang juga orang berkunjung di situ. Dan makam Nike Ardila ini, yang nama aslinya itu adalah Raden Rara Nike Ratna Dilakus Nadi, keren ya, keren banget namanya, guys. Ya, itu berdampingan dengan makam ayahnya, guys. Raden Edi Kusnadi Nah makam keduanya berdiri di tengah-tengah lahan pemakaman keluarga Dengan lantai atau tehel yang hitam mengkilat Menunjukkan arti seorang Nike bagi keluarga terdekatnya Gak ada yang mencolok perhatian pada saat itu guys Selain kilau makam Nikeardila dan beberapa peninggalan atas namanya Yang tak terurus dengan baik di sekitar lahan pemakaman keluarga Nike Misalnya karena di tempat makam tersebut kan ada masjidnya juga ya jadi Masjid Nurul Ardilah namanya Yang dibiarkan terbengkalai dengan pecahan kaca jendela berserakan di dalamnya guys Jadi kondisinya ya begitu terbengkalai Sangat memprihatinkan sih sebenarnya Nah kemudian penjaga makam nike Pasangan suami istri Among dan Arne namanya ya, Mengatakan bahwa mereka tuh hanya mengurus lahan pemakaman keluarga nike aja Sementara peninggalan nike lainnya Berada di luar kuasa dan tanggung jawab penjaga makam guys Gitu tuh kok bersin ya. Oke okay, di sini pada kesempatan yang bagus ini saya juga ingin menyampaikan ada lima fakta terkait dengan kondisi makam Nikardila saat ini. Yang pertama itu sudah hampir dua dekade Nikardila bersemayam di sana guys. Artinya kurang lebih sekitar 20, 26 tahun ya 26 tahun kurang lebih ya kurang lebih Di sana tuh asri banget Asri banget semerbak Melati sudah tercium guys Bahkan sebelum memasuki lahan pemakaman keluarganya Nike Di sudut makamnya itu terdapat botol yang berisi air Yang bisa digunakan pengunjung untuk menyiram tempat peristirahatannya Nike Ardila Fakta yang kedua terhadap kondisi makamnya Nike Ardila adalah Di tembok yang membatasi lahan pemakaman keluarga Nike Ardila Dan tempat pemakaman umum atau TPU Cidudu ya, Tempat pemakanan umum Cidudu Terdapat tulisan-tulisan keluarga dan kerabat Nikardila. Sebagian besar tulisan yang dibubuhkan di atas keramik itu berisikan doa Sebagian lainnya mengulas kenangan bersama Nikardila. Jadi benar-benar apa ya Terkonsep sudah sangat bagus banget gitu sebenarnya Oke okay, fakta yang ketiga Suasana asri begitu sangat kontras guys Dan ketika kita menoleh ke arah selatan dari makamnya Nika Ardila, Beberapa meter dari makam Nika tersebut Terdapat sebuah patung sosok Nika yang tengah menggunakan kerudung Namun saat ini patung tersebut tertutup Sebuah pakaian yang tampak tengah dijemur Jadi gimana ya begitu sangat bagus gitu loh guys, artinya patungnya Nikardila yang konsepnya berkerudung ya, tapi sekarang malah ditaruh kayak ada sengaja orang jemur apa bagaimana itu ada kain yang ditaruh di patungnya itu pokoknya jadi kayak dia jemur baju atau jemur kain juga kurang tahu ya, tapi naruh itu di patung tersebut kan gak etis gitu loh guys, dan fondasi patung yang sejatinya berwarna putih juga telah kusam dimakan oleh waktu, jadi kayak nggak ada yang dicet lagi gitu. Warga sekitar yang ditemui di sana nggak punya alasan pasti mengapa si patung tersebut tampak seperti terbengkalai. Jadi, ketika ditanya nih sama orang-orang yang terdekat yang ada di situ, ketika ditanya kenapa bisa terbengkalai, nggak ada yang jawab, dan nggak ada yang berani jawab, saya juga kurang tahu alasannya kenapa. Jadi, kesannya kayak memang kayak dibuat terbengkalai gitu, tapi sengaja atau tidak sengaja, saya juga kurang tahu ya, guys. Ya, kemudian fakta yang keempat. Sekitar lima meter dari patung Nike tersebut berdiri sebuah masjid yang bernama Nurul Ardila, seperti saya sampaikan tadi. Namun, sayangnya masjid yang dibangun dari sumbangan musik plus record Jakarta itu juga tampak terbengkalai, guys. Tuh, jadi rumput liarnya sudah mengelilingi masjid itu, sementara dengan pecahan kaca jendela juga berserakan di dalamnya. Sajadah yang sejatinya terhampar di dalam masjid nggak dapat ditemui di situ, guys. Jadi, kalau memang kerabat atau mungkin siapapun yang berkunjung ke sana ingin melakukan doa di masjid tersebut, jadi nggak ada sajadah. Dan bagaimana juga kita mau berdoa, mau bersembahyang? Di dalamnya banyak sekali pecahan-pecahan, kaca cendela, dan itu kok dibiarkan. Di luarnya ada rumput-rumput liar yang sudah tinggi, jadi benar. Jadi, kalian tahulah yang namanya bangunan-bangunan yang terbengkalai itu seperti apa ya. Modelnya seperti itu, Sangat hampir prihatinkan lah. Pokoknya, ah, kasihan, sayang gitu loh, guys. Sayang banget. Oke, lanjut di fakta kelima. Sebenarnya, penjaga makamnya Nike ya mengetahui alasan mengapa patung dan masjid Nike Ardila itu tidak terurus dengan baik, namun ada seseorang yang sudah sudah berkali-kali juga menanyakan kepada penjaga makam tersebut seakan-akan mereka ini kayak menutup mulut secara rapat-rapat guys jadi kayak ada pertanyaan, jadi ada apa gitu kan namun salah satu penjaga makam Nika Ardila yang bernama Among sempat mengatakan bahwa malu kalau diceritakan mah, malu ada apa? kok bisa malu gitu loh. Kan tinggal cerita aja. Jadi kita yang benar-benar ingin tahu kan jadi bertanya-tanya ada apa ya kan? Yang di mana salah satu penjaga makam di Karbila ini juga letaknya itu berdampingan dengan makam di tersebut. Gitu guys. Jadi itu aja sih yang bisa saya sampaikan kepada kalian terkait up to date uh, kondisi daripada makam Nikardila saat ini. Dan kenapa saat ini saya coba untuk membahas tentang makamnya Nikardila karena memang ada beberapa netizen yang sempat menanyakan kepada saya atau mungkin meminta kepada saya tolong dibahas tentang makamnya Nikardila. Akhirnya saya mencoba untuk mencari materi dan penjelasan-penjelasan terkait dengan bagaimana kondisi makamnya Nikardila saat ini. Saya juga jadi penasaran kan kok itu jadi perbincangan teman-teman semua gitu. Dan ternyata setelah di recheck dan recheck gitu, Ada yang melakukan penelusuran ke lapangan Dan bahkan saya juga melakukan pembacaan materi-materi artikel-artikel yang ada di media sosial Dan ternyata memang benar adanya guys Pantasan aja diomongin banyak orang Karena Nika Ardila yang begitu sangat tenarnya dulu Dan makamnya awalnya memang bagus namanya makamnya Tapi saat ini sudah berjalan kurang lebih sekitar 20 tahunan lah ya Kurang lebih ya Itu makamnya gak terawat guys seperti saya sampaikan tadi, yaitulah makanya jadi banyak pertanyaan orang. Jadi ada salah satu netizen saya tolong meminta kepada saya untuk. Tolong dibahas ya Jadi apapun itu ya terkait dengan makamnya dan terkait juga Dan terkait juga dengan apa yang saya bahas barusan Semoga ini bisa memberikan informasi bermanfaat dan positif tentu untuk kalian Dan mudah-mudahan juga teman-teman atau saudara-saudara kita yang ada di luar sana Juga mendengarkan saya di video ini Yuk kita coba lihat bagaimana makam tersebut Biar bisa kondisinya baik kembali Kan itu sih yang menjadi harapan saya dan harapan kita semua tentunya ya Karena kita tahu siapa sih sebenarnya sosok Nikardila ketika beliau masih hidup dan bagaimanapun juga bahwa sempat menjadi tokoh seniman yang ada di Indonesia. Oke okay guys, jadi sementara itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Semoga informasi ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan positif tentu untuk kalian. Saya tutup dengan selalu send di Mangedic Channel. Karena Mangedic Channel selalu memberikan informasi-informasi yang bermanfaat dan positif tentunya untuk kalian terkait dengan dunia horor, dunia mistis. Selalu support dengan cara memberikan like, comment, share, dan... <tuh> selalu support dengan cara memberikan like, comment, share, dan... Subscribe. Bye.